Oh, I got lost on the way to you In an orange sky by the ocean blue Spesifikasi dan harga Honda BRV dari generasi ke generasi Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Honda BRV terus menjadi andalan generasi milenial dan anak muda. Bahkan banyak yang menjadikan Honda BRV sebagai mobil keluarga karena mampu menampung hingga tujuh penumpang. Baik pengemudi maupun penumpang dimanjakan dengan fitur dan teknologi mobil ini. Selain itu, bodi besar ini sangat cocok sebagai platform jika kita berniat untuk menempuh jarak jauh. Namun ternyata ada perbedaan yang signifikan antara Honda BRV baru dan lama. Apakah Anda penasaran? Yuk simak ulasan selanjutnya. Honda memperkenalkan Honda br versi pertama ke dunia pada ajang GIIAS 2015 di Indonesia. Generasi baru crossover utility vehicle merek Honda br merupakan pesaing terkuat Toyota Rush dan Terios. Melihat kedua mobil tersebut memiliki potensi penjualan SUV yang cukup baik, Honda mulai membuat SUV, namun ada kekurangan kapasitas. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Honda BR-V merupakan perkawinan antara SUV dan MPV, di mana dari segi interior, modifikasi desain Honda Mobilio cukup kentara. Terutama permintaan konsumen yang menginginkan versi crossover dari Honda Mobilio, maka low SUV ini hadir. Pengiriman pertama Honda BR-V adalah pada tahun 2016 saat BR-V berstatus FIN 2016. Hal ini cukup mengecewakan karena penjualan Honda BR-V benar-benar menurun setelah diluncurkan. Di ajang IIMS 2018 ini, Honda BR-V meluncurkan Honda BR-V terbaru dengan fitur dan teknologi terkini. perbedaan Honda BRV lama dan baru dari tahun 2018 hingga saat ini Honda BRV terus diperbarui dengan fitur dan teknologi beberapa di antaranya adalah spion elektrik headphone 8 inci sandaran tangan dan fitur canggih lainnya dari Honda BRV facelift apa perbedaan antara Honda BRV baru dan yang lama 1 eksterior perbedaan yang paling kentara adalah pada eksteriornya di mana desain Honda BRV generasi terbaru ini sangat modern dan mewah. Honda BRV Prestige misalnya yang menggunakan lampu LED dan grill mengadopsi desain Honda Odyssey. Desain lampu rem mengadopsi desain minivan Honda City dengan spoiler atap yang lebih sederhana. Meski ada perbedaan signifikan, beberapa barang bawaan Honda BRV lawas, antara lain skid plate di kedua sisi mobil, antena sirip hiu, dan roof rail. Oh, In an orange sky By the ocean blue Every mile loves My soul renewed Taken by the sunrise And the golden view Walking slowly Dimensi Mobil Model RRC terbaru lebih besar dari generasi sebelumnya. Dimensi Honda BRV generasi terakhir memiliki panjang 4490 mm, lebar 1780 mm, dan tinggi 1685 mm, dengan jarak sumbu roda 2700 mm. Ground clearance generasi sebelumnya hanya 201 mm, namun untuk generasi terbaru sudah diupdate menjadi 220 mm. Ini masih terasa nyaman berkendara di jalan yang kasar atau medan yang sulit. 3. Performa Mesin Sementara dari sisi performa mesin, Honda BRV juga mengalami banyak perubahan dibandingkan generasi sebelumnya. Dimulai dengan perpindahan mesin yang mencapai 1,5 liter dan menggunakan mesin DOHC IVTec. Tenaga mesin tersebut mampu menghasilkan torsi maksimum 145 Nm pada 4300 revolusi per menit dan tenaga maksimum 121 tenaga kuda pada 6600 revolusi per menit. Tenaga BRV generasi terbaru dikatakan 1 PS lebih tinggi dari BRV lama. Ini bisa jadi karena mesin BRV terbaru ini hampir sama dengan basis hatchback Honda City. Dari segi konsumsi bahan bakar, Honda BRV terbaru dikatakan lebih irit 3% dan irit bahan bakar dibandingkan generasi sebelumnya. Namun untuk tipe mesinnya masih sama yaitu transmisi manual atau CVT dengan akselerasi 6 percepatan. Like the river flows, fitur dan teknologi menambah banyak inovasi di bagian fitur tiga diantaranya yang mengelola dan menggunakan teknologi terkini adalah remote engine start fitur keselamatan dan keamanan Honda sensing serta electric pull-out fitur remote engine start sendiri sebelumnya merupakan fitur pendukung Honda CR-V facelift dan City Hatchback 2021 selain kedua mobil tersebut Low SUV generasi baru ini juga memiliki fungsi remote engine start yang memungkinkan kita untuk mengaktifkan mesin dan AC mobil dari jarak jauh. Sahabat Kardua cukup menekan tombol kunci di remote lalu tombol mesin. Tunggu beberapa saat hingga lampu hazard berkedip, menandakan bahwa mesin mobil telah dihidupkan. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Jika mobil mendeteksi bahwa tidak ada pengemudi yang masuk ke dalam mobil dalam waktu 10 menit, mesin dan AC mobil akan mati secara otomatis. Namun, jika ternyata AC mobil menyala, namun tetap tidak mengubah suhu kabin mobil, maka sahabat Car2 harus melakukan servis AC mobil. Fitur Honda Sensing terintegrasi langsung dengan beberapa fitur diantaranya Lidar Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Braking System (CMBS), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), Land Keeping Assist (LKAS), dan Auto High Beam (AHB). The view, in the the yeah. ada juga fitur Honda lan-watch yang memudahkan berpindah jalur ke kiri dengan menunjukkan titik buta di head-up display terakhir setiap baris kursi penumpang memiliki colokan listrik untuk memudahkan penumpang mengisi daya perangkat mereka selama perjalanan. Harga Honda BRV Honda BRV terbaru terdiri dari beberapa tipe diantaranya SMT, EMT, ECVT, Prestige CVT, Prestige CVT with Honda Sensing. Berikut ini harga Honda BRV 2022 yang dikutip dari laman resmi Honda. All new Honda BRV SMT 281,1 juta rupiah. All new Honda BRV eMT 295,3 juta rupiah. All new Honda BRV eCVT cvt 305,3 juta rupiah. All new Honda BRV Prestige CVT 327,6 juta rupiah. All new Honda BRV Prestige with Honda Sensing 348,6 juta rupiah. Adapun harga Honda BRV bekas berdasarkan tahun produksinya diantaranya sebagai berikut. Honda BRV 1.5E Matic 2015 mulai dari 140 juta rupiah. Honda BRV 1.5 Manual 2016 mulai dari 164 juta rupiah. Honda BRV 1.5E Matic 2016 mulai dari 178 juta rupiah. Honda BRV 1.5E Prestige 2016 mulai dari 200 juta rupiah. Honda BRV 1.5 E Matik 2017 mulai dari 175 juta rupiah. Honda BRV 1.5 E Prestige 2017 mulai dari 210 juta rupiah. Honda BRV 1.5 E Matik 2018 mulai dari 188 juta rupiah. Honda BRV 1.5 E Prestige 2018 mulai dari 230 juta rupiah. Honda BR-V 1.5 ES UV 2019 mulai dari 213 juta rupiah. Honda BR-V e CVT 2019 mulai dari 200 juta rupiah. Honda BR-V 1.5 ES UV 2020 mulai dari 218 juta rupiah. Honda BR-V e 2020 mulai dari 219 juta rupiah. Honda BR-V e CVT 2020 mulai dari 224 juta rupiah. Honda BR-V 1.5 Prestige 2021 mulai dari 244 juta rupiah. Honda BR-V EAT 2021 mulai dari 229 juta rupiah. Baik mobil baru ataupun mobil bekas, keduanya sama-sama berpotensi memiliki performa mesin bagus atau justru sebaliknya performa mesin yang kurang maksimal tergantung dari bagaimana cara kita merawatnya. Misalnya seperti rutin di diservis atau dicuci di bengkel cuci mobil andalan.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 Stars are